kan <tuk> ke kemarin lagi waktu pembagian apa itu e panggung indikatif itu orang lain bilang begitu mau pedang mau tuh potongan cuma sedikit kalau potongan banyak orang selalu banding bandingkan itu orang yang mau kita bilang itu pemotongan pemotongan atau panggung indikatifnya orang yang untuk garasan kuat itu itu itu hanya sekedar untuk meneguhi target Bawo Toroso ada pengetapan UKS Tampungan nah, kita ambil buah pedang ini malu, jadi semua buah ke pedang, nah, makanya kita ginta teman-teman sekalian itu karena selalu jadi patokan itu buah ke pedang atau buah ke pedang makanya kalau bikin ini bikin buah pertama dan yang paling pertama kita bilang perubah itu bersama kita kira itu ngareng yang, yang kalau tolong so bersama tolong satu-satu lupa kita bilang tadi itu apa yang muncul itu ini oh, mantap nanti berbeda ya. walaupun orang semangat sekarang halo uh, kita ketemu lagi kali ini kita jumpa setelah kurang lebih tiga pekan eh, channel petualang ide tidak mengupload video apa-apapun itu karena ada hal eh, <gurna> yang mm, perlu diselesaikan sehingga tiga eh, minggu vakum <gurna> mungkin itu eh, Judul yang pas setelah tiga minggu vakum dari upload video di channel ini, tapi semoga ke depan kita lebih lebih sering lagi berjumpa dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama saksikan sebuah momen dimana terlihat sangat simpel, sangat sederhana tetapi sebetulnya mempunyai dampak yang tidak kalah bagusnya yaitu apa yang sering disebut in-house training atau di bahasa Indonesia kan sebagai pelatihan kantor sendiri yang mana inti dari pelatihan kantor sendiri itu adalah membuat menambah wawasan atau skill atau kemampuan dari semua personil yang ada pada sebuah organisasi dengan cara dikumpulkan bersama dalam satu kebersamaan Bapak pada Provinsi Sulawesi Utara kemudian mengadakan latihan kantor sendiri ini dengan topik bahasa manado-nya bilang baku beking pande itu topik yang uh, ada karena itu pelatihan kantor sendiri ini didesain di mana masing-masing uh, unit kerja atau bidang kemudian salah seorang mempresentasikan apa-apa yang dikerjakan agar supaya yang lain Juga juga tahu Tidak sekedar tahu tugas Dari unit kerja yang lain Tetapi mereka juga tahu Hal-hal uh, yang esensi Dari Apa yang dikerjakan oleh Bidang lain Automatically Menambah uh, Wawasan dari Personil yang ada Kegiatan ini dimulai dengan kumpul bersama di kantor kemudian dari kantor masing-masing menuju ke tempat e, dipilihlah tempat untuk mengadakan acara ini e, di Grand Lule, kawasan yang cukup cukup bagus di Sulawesi Utara e, tiba di Grand Lule, kemudian e, masuk ke meeting room dalam meeting room itu Yang pertama-tama diisi oleh Kepala Peda Provinsi Sulawesi Utara Menyampaikan Hal-hal e, yang Sederhana Tetapi Manfaatnya e, Banyak Pak, terbunuh, Saya merasa sepuluh begini sehingga dapat rasa rupa jauh tapi mudah-mudahan dengan keterapan ini kita ini terus bersatu lagi ada penekanan-penekanan dari eh, kepala bapak budaya sangat bagus salah satunya dari ini Saya punya ya, ada itu Uh, mau bilang ilustrasi, atau apa pokoknya, begini, begini. orang berpresil sama dengan air mancur yang keras, jatuh air mancur atau air terjun sekeras-kerasnya itu air terjun tarun kalau potong, dia akan tetap bersambung, pilih atau buka Juklian, yang terus buka itu elektron, Jadi ya di coba foto tangan nah, itu, bisa eh ya eh? nah, kita mau kita mau bawa di situ bawa oh, di kantor semua ini sini, itu. Ayu, main teman -teman. Ayu, ke kelas yang apa itu, karena orang tidak bisa pisahkan karena itu adalah ini adalah harus solid teman-teman sampaikan, tadi lagi, ada yang terkeren dari paket halo pacar reaksi dan respons halo kalau reaksi itu kadang-kadang kalau tak mau berpikir apa-apa kalau tak mau berpikir orang say hello reaksi ya? reaksi tapi kita minta kalau orang bapada itu bukan reaksi yang wadah, kan. tapi respon kalau respon itu berpikir dulu baru kalau bertiba, nah ini kalau, kalau, dikubra, gitu -gitu, kalau harus punya prinsip yang responsif laki-laki gagah reaktifmu Sautarado tuh itu Say hello. Hello, hello. hello. hello. kembali, Kemudian kepala Bapod juga menyampaikan bagaimana agar supaya menjaga kekompakan tim ini dan dibuat dalam bahasa yang sebenarnya elegan, yang enak didengar. Nah, itu juga nah, makanya kita, kita teman -teman, sekarang itu karena selalu jadi patokan itu pedang, atau pedang, Makanya bikin Pertama dan yang paling pertama kita bersama, kita, kita kira itu bersama. Yang, yang kalau kalau bersama atau satu-satu itu kita bilang tadi itu apa yang itu oh, Ini mantap oke, oke, kan? Walaupun mantap sekarang Setelah acara uh, Itu kemudian masing-masing bidang Memutuh salah satu Apakah itu kepala bidangnya atau kepala sub bidangnya Menyampaikan uh, materi dan didengar secara, secara bersama-sama dengan sangat antusias dari uh, semua peserta yang ada uh, keadaan ini cip, pokoknya keren deh sangat keren uh, coba diikuti juga oleh teman-teman uh, yang cip, yang ingin uh, yang punya kegiatan yang sama setelah itu kemudian kita keluar dari ruangan dari ruangan kemudian seperti biasa acara foto-foto foto-foto <laughs> sebenarnya ini uh, selesai dalam uh, meeting room dalam ruangan kemudian makan siang tetapi setelah itu dipakai untuk foto-foto dan makan siang di restoran uh, juga dengan kebersamaan setelah uh, makan siang acara berikut ada istirahat sebentar-rehat sebentar dan akan dilanjutkan di outbound tetapi rehat-rehat sebentar inilah yang digunakan oleh kawan-kawan kembali lagi ke acara menu foto-foto dan foto-foto belum belum berakhir juga, uh, tetapi kita sudah diarahkan untuk acara outbound untuk uh, uh, intinya team building, membangun tim yang lebih kompak. Uh, acara ini berlangsung kurang lebih dua jam. Di sini terlihat lepas semua ganjalan-ganjalan uh, psikologis akibat mungkin perbedaan pendapat dalam bekerja dan perbedaan-perbedaan uh, lain yang tidak bisa dihindari selama bekerja walaupun dalam satu kantor pada outbound ini kemudian tertikis uh, semuanya uh, ketawa, semuanya riang, semuanya uh, menyatu kembali itu acara outbound dan everybody happy demikian ulasan kita tentang pelatihan kantor sendiri memang ini agak agak spesial dari channel ini ya selama ini kita fokus ke keuangan daerah ke keuangan negara pada kesempatan ini, kita tadi melihat bagaimana salah satu kegiatan yang sederhana tetapi dampaknya sangat baik. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya, dan jangan lupa like jika Anda suka, komen, beli, masukkan, berikan saran mulai dari yang pedis level satu atau pedis level sembilan maupun yang kritik-kritik lain bisa di komen dan share ke teman-teman anda jika berkenan dan jika ingin tetap mengikuti perkembangan channel ini subscribe Oke okay, kita ketemu dalam video-video kami selanjutnya dan seperti biasa tetap semangat